Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keadaan pekerjaan, bisnis dan usaha seorang Pisces di tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di tahun 2021. Dan jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di tahun 2021, pertama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir seorang Pisces di tahun 2021. Selanjutnya, support energi kepada Asmara seorang Pisces di tahun 2021. Jika kartu support energinya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak. Baik, setelah semuanya kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakan kartu seorang Pisces di tahun 2021. Pertama, kartu kesehatannya adalah Ace of Swords. Ace of sword itu diartikan sebuah permulaan ataupun memulai kehidupan. Jadi, kesehatan seorang Pisces akan mendapatkan proses kesembuhan ataupun proses tahap untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Di ini seorang Pisces sangat mengkontrol ataupun memperhatikan dan fokus kepada kesehatannya di tahun 2021. Itu disebabkan karena kesehatan seorang Pisces di tahun sebelumnya, sangat drop dan menurun di tahun 2021 seorang Pisces akan berniat untuk mewujudkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini, support energi ataupun yang mendukung seorang Pisces dalam kategori kesehatan, tidak lain dan tidak bukan adalah dari seorang pasangannya sendiri. Di sini pasangan akan memperhatikan serta memberi perhatian yang lebih kepada seorang Pisces, terutama di dalam kategori kesehatan, dan pasangan akan selalu memberikan dorongan agar Pisces mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan selanjutnya kita akan ke kartu keuangan seorang Pisces tahun 2021, dan kartunya adalah. six of pentacle ataupun enam koin secara umum six of pentacle itu diartikan seseorang yang kondisi keuangannya sudah mencukupi dan bisa berbagi kepada semua orang dan untuk keuangan seorang Pisces di tahun 2021 keuangannya itu di dalam kategori berkecukupan dan keuangannya di dalam kategori bisa berbagi kepada semua orang dan di sini seorang Pisces dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan bukan kepada orang yang tidak membutuhkan di sini keuangan Pisces memang memadai dan sangat sangat mungkin untuk berbagi dan di sini juga seorang Pisces sangat dermawan di tahun 2021 itu dikarenakan kondisi keuangannya sangat bagus di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkan keuangan seorang Pisces adalah Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang usianya sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini kelihatan jelas yang mendukung keuangan serta yang mensupport dan memberikan motivasi kepada keuangan seorang Pisces tahun 2021 adalah seorang pasangan. Di sini pasangan sangat ikut serta untuk mengkontrol dan berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi buat seorang Pisces di tahun 2021. Di sini, keuangan dan kesehatan itu sangat didukung penuh oleh seorang pasangan Pisces di tahun 2021. Selanjutnya, kita ke kartu kategorikan pekerjaan seorang Pisces di tahun 2021, dan kartunya adalah 2 of 1 ataupun 2 tongkat. Secara umum, 2 of 1 itu diartikan dua tindakan, satu melepaskan dan satu dikerjakan. Jadi disini untuk karir seorang Pisces di tahun 2021 Karirnya sedang diambang memilih Ataupun seorang Pisces bisa memilih pekerjaan yang lebih layak lagi di tahun 2021 Dan di sini memperjelas bahwasannya Pekerjaan yang baru dari seorang Pisces, ataupun yang ia dapatkan dengan tawaran yang baru, itu ia akan ambil dan meninggalkan pekerjaan namanya Dan pekerjaan barunya sah menunjang karir dan keuangannya di tahun 2021. Dan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pisces yang dapat menunjang karir, keuangan, serta pekerjaannya di tahun 2021. Jadi, di sini kelihatan seorang Pisces akan dihadapkan dengan dua pilihan tentang pekerjaan dan karir di tahun 2021, dan di sini seorang Pisces dapat mengambil keputusan yang mutlak yang menunjang karir keuangan di tahun 2021 yang untuk support energinya adalah kenaik of Cup secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seorang pria ya, yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini untuk pekerjaan seorang Pisces Kenaik of Cup adalah seseorang yang memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Pisces di tahun 2021 respon dari seorang Pisces kepada seorang tersebut tentang pekerjaannya adalah sangat positif dan ia akan mengambil tawaran dari seseorang tersebut jadi terlihat jelas di sini seseorang akan menawarkan pekerjaan yang baru kepada seorang Pisces di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Pisces dan kartunya adalah for of cup ataupun empat piala secara umum for of cup itu diartikan menimbang kembali hubungan asmaranya dan memperhatikan kembali kekurangan dan kelebihan pasangan jadi untuk seorang bisnis tahun 2021 bisnis akan menimbang serta mereview kembali kekurangan dan kelebihan pasangannya di sini seorang bisnis sangat mencolok melihat kelebihan seorang pasangan dan tidak akan pernah melihat serta membahas kekurangan bersama pasangan dan disini juga bisa dikategorikan seorang Pisces akan menerima kekurangan pasangan yang berujung kebahagiaan bersama pasangan di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces dalam kategori asmara adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang matang pikirannya jadi di disini sangat terlihat jelas bahwasannya seorang Pisces mendapatkan dukungan dari pasangan Mendapatkan perhatian penuh dari pasangan serta motivasi dari pasangan, sehingga di tahun 2021 nanti seorang Pisces akan melihat kelebihan pasangan, yaitu dengan memberikan dia dukungan serta akan melupakan kekurangan dari pasangan, dan di tahun 2021 Pisces akan menjalani sebuah hubungan asmara yang lebih bagus lagi bersama pasangan dengan melihat kelebihan pasangan tanpa memikirkan kekurangan pasangan, dan untuk kartu kesimpulan seorang Pisces adalah. destar secara umum destar itu diartikan impian harapan dan cita-cita jadi jika kartu destar tergabungkan dengan kesehatan seorang Pisces di tahun 2021 kesehatan seorang Pisces di tahun 2021 itu mencakup di awal ataupun ia mengkontrol kembali kesehatannya untuk mengambil kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan mendapatkan dukungan dari pasangan jadi destar disini diartikan Pisces dan pasangan mempunyai harapan dan impian untuk mendapatkan kesehatan Pisces yang lebih bagus lagi di tahun 2021 secara bersama-sama dan saling mendukung Dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces Keuangan seorang Pisces di tahun 2021 itu berkecukupan Dan didukung penuh dengan seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan yang saat ini The Starbase ini menunjukkan seorang pasangan dan seorang Pisces dalam keadaan kondisi berkecukupan sehingga memiliki impian untuk berbagi ke semua orang yang membutuhkan terutama di lingkungan sekitarnya dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu seorang Pisces adalah di tahun 2021 seorang Pisces dihadapkan dengan dua pilihan pekerjaan yang satu pekerjaan yang datang di tahun 2021 dan satu pekerjaan lamanya di sini super energinya adalah dari seorang saya yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, yang menawarkan pekerjaan kepada seorang Pisces untuk menitikan lagi lebih bagus di tahun 2021, jadi di di sini menggambarkan seorang Pisces akan mempunyai harapan dan mempunyai impian untuk mewujudkan karya yang lebih bagus lagi tahun 2021 dengan mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang pemuda tersebut. Dan jika kartu distal kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces, Orang Pisces akan menimbang kembali serta menutup kembali hubungannya di tahun 2021 dan di sini seorang Pisces melihat satu kebaikan ataupun kelebihan pasangan, dan ia tidak akan membahas kekurangan dari pasangannya. Dalam artian ini, Pisces akan mencintai pasangan tanpa melihat dari segi kekurangan. Dan di sini, dukungan penuh ditempatkan oleh seorang Pisces dari seorang pasangan, tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan yang saat ini dan Destan di sini menggambarkan impian seorang Pisces. Bersama pasangan untuk bahagia kedepannya di dalam suatu hubungan asmara akan mereka dapatkan dengan saling mencintai Kekurangan masing-masing dan menutupi kekurangan masing-masing sehingga mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces tahun 2021 adalah 1, 14, 42, 26, dan 68 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Pisces di tahun 2021, semoga bermanfaat